Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagumin Dumati Para pemirsa video channel Jawa Kawadar Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Dejayeng Pangudar Nalar Semoga pada kesempatan ini kita semua dalam kondisi yang sehat Baik lahir maupun batin atau jasmani dan rohani kita pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bulan Suro atau yang dikenal dengan Tahun Baru Jawa yang akan datang besok tanggal 30 Juli tahun 2020 bertepatan dengan tahun 1956 tahun eh ini akan disambut oleh para pecinta budaya terutama bagi para pelaku spiritual Nah biasanya bagi orang-orang Jawa khususnya para pelaku spiritual selalu menyambut tahun baru Jawa dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukan tirakat di berbagai tempat yang dianggap sakral. Itu dilakukan semata-mata mengharap berkah dari Gusti Kang Murbing Dumadi. Malam satu suro itu dimaknai sebagai malam yang sakral penuh dengan hal-hal mistis bagi pelaku spiritual sehingga dalam menyambutnya dilakukan dengan berbagai macam upacara dan itu menurut keyakinannya masing-masing tradisi yang dilakukan saat momen itu pun berbeda-beda umpamanya bagi umat muslim saat satu Muharram biasanya umat muslim merayakannya dengan berdikir membaca sholawat, berdoa ataupun membaca Al-Quran Nah, bagaimana kita menyambut datangnya tahun baru Jawa, Satu Suro, 1956 tahun Ehe, besok yang akan jatuh pada tanggal 30 Juli tahun 2022. Tahun Jawa Satu Suro, 1956 Ehe, ini diyakini oleh banyak orang, bahwa tahun Jawa sekarang ini tepat 500 tahun dari perjanjian Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong Atau bisa disebut Sabdo Palon dan Noyo Genggong Menagih janji Kalau yang disampaikan itu benar Artinya pada tahun 1456 Yang lalu Itu Sabdo Palon ada perjanjian Pertanyaannya Yang Sabdo Palon Dan Noyo Genggong itu ada perjanjian Apa dan perjanjian itu Dengan siapa Nah disinilah pentingnya Pemahaman ini Agar kita tidak berspekulasi dengan pikiran-pikiran Atau sesuatu yang kita sampaikan yang nantinya menimbulkan sesuatu yang negatif Saya menghibur kepada para pembawa ajaran Jangan menyampaikan hal-hal yang menyebabkan masyarakat Pikirannya menjadi was-was gara-gara Sabdo Palon, Noyo Genggong, Nagih Janji Pada bulan Suro atau tahun baru Jawa besok Mari kita maknai bersama bahwa Bulan Suro 1956 tahun Ehe dengan Windusan Coyo ini membawa berkah yang melimpah bagi semua makhluk yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah langit. Sabdo Palonoyo Ginggung itu pangejoan tak hanya yang Semar yang menjadi pamomong bagi orang-orang Jawa yang Jawani. Mohon maaf. Jawa di sini yang saya maksud bukan Jawaisme atau suku Jawa, tetapi Eyang Semar menjadi pamomong bagi semua orang atau bagi semua manusia di Nusantara ini. Memang Eyang Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa kebanyakan, bahkan bisa diwujudkan dengan simbol-simbol seperti patung, lukisan, dan juga dijadikan sebagai tokoh pewayangan. Maka setiap pergantian tahun baru Jawa bagi orang-orang Jawa khususnya, ini sangat mempercayai bahwa Eyang Semar itu bersemayam di dalam jiwa kita. Selalu mengadakan upacara menurut tradisi dan kepercayaan masing-masing. Dan ini dilakukan dengan kesadaran juga masing-masing. Tidak ada suatu paksaan terhadap siapa saja. Nah, para pemirsa yang berbahagia, saya lanjutkan dengan bahasan masalah suruh. Surah itu mengandung pengertian Sumarah urib iro rogo amung sakdermo Sumarah itu artinya pasrah Urib iro itu hidup kita Rogo amung sakdermo Artinya raga kita ini hanya sekedar menjalankan Arti dan maksud keseluruhannya mungkin kurang lebih begini Pasrahlah hidupmu kepada Gusti kang moho suci dan ketahuilah bahwa ragamu itu hanya sekedar menjalankan perintahnya Gusti Ini kurang lebih makna daripada kata suruh Para pemirsa yang berbahagia, dengan apa yang saya sampaikan, saya mengajak kepada seluruh pecinta seni dan budaya Agar kita semua tetap muri uri atau melestarikan tradisi yang sudah berabad-abad berjalan di Nusantara ini. Tidak hanya sekedar merayakan, tetapi bisa memaknai arti dan maknanya dari bulan suro tahun Ehe. Dalam menyambut bulan suro tahun ini, yang pasti memerlukan sarana dan prasarana. Sarana itu seperti Ubu Rampe yang biasa dipersiapkan oleh para pendahulu kita. Seperti tumpeng, tirto Tiundaru kelapa hijau, cok bakal, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nasi uduk serta ayam ingkung. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua sarana ini mempunyai arti dan makna jika kita bisa membacanya. Serta mempunyai pemahaman-pemahaman yang sangat luas jika semua ini kita mau menggali apa sih makna tumpeng, apa sih makna cok bakal apa makna kelapa hijau dan yang lain-lain itu jika sarana ini bisa kita persiapkan biasanya akan disambut oleh alam semesta dengan sasmitaning gaib para pelaku spiritual yang biasa melakukan ritual ini akan menerima bahasa sasmitaning jagad dengan bahasa gaibnya sasmitaning jagad itu diantaranya berbunyi begini Aku amung satuhu marang Satu, jalmo kangwus podojo Yang kedua, bumi kangwusjo Yang ketiga, uriping aksorojo Yang keempat, uriping sastrojo Dan yang kelima, uriping rosojo Artinya kurang lebih begini Aku amung satu tersno marang itu artinya aku di sini adalah alam semesta yang saya maksud hanya menyayangi dengan jalmo kangus podojowo maksudnya atau artinya manusia yang sudah mengerti tentang sebuah ajaran yaitu ajaran yang sangat hadiluhum ini yang harus kita lestarikan kemudian bumi kangus jowo Maksudnya, ajaran sudah dimengerti ini bisa membumi dan bisa memayu Hayuning Bawono dengan cara menjaga serta melestarikan alam semesta ini. Kemudian, uripeng Aksoro Jowo yang dimaksud mengerti tentang tulisan alam semesta ini satu persatu yang berada di dalam diri kita. Kemudian, Uripeng Sastro Jowo Maksudnya kita harus mengerti tulisan alam semesta ini Yang berbunyi Sastro Jindro Hayuningrat Pangruating Nah tulisan ini gumantung tanpa cantelan Nyender tanpa sandaran Dan tulisan ini berada dalam diri manusia atau diri kita sebagai manusia Kemudian Uripeng rasa Jowo Manusia juga harus mengerti tentang roso sejati. Jika manusia mengerti tentang roso sejati, manusia tidak akan terlepas dari roso rumongso, tepo seliro, duro sembodo, dugo prayogo, dan waskidoeng semu. Itulah salah satu dari sasmitan yang gaib dari alam semesta ini. Semoga dengan memahami apa yang saya sampaikan ini, kita semua bisa menyadari. Betapa pentingnya momen bulan Suro ini. Kemudian, sarana yang kita siapkan ini jangan dimaknai dengan hal-hal yang sangat negatif. Mari kita berprasangka yang baik kepada semua orang agar diri kita juga menjadi lebih baik. Pada bulan Suro, banyak yang memaknai dengan hal-hal yang mistik. Boleh saja, itu tidak ada yang melarang. Silahkan saja itu sesuai dengan keyakinan masing-masing yang jelas tanggal 1 suro itu pergantian tahun baru Jawa dan boleh dirayakan oleh siapa saja yang penting tidak melanggar aturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku di negara kita ini kebetulan menurut tanggal Jawa 1 suro itu nanti jatuh di tanggal 30 Juli 2020 bagi yang merayakan atau menyambut Tahun Baru Jawa sebaiknya kita sambut dengan hal-hal yang positif seperti berdoa, sembahyang, atau meditasi dengan tujuan agar semesta alam ini tidak bergejolak dan selalu damai sekaligus kita belajar introspeksi diri mungkin perjalanan kita selama tahun kemarin ada hal-hal yang kurang baik mari Mulai tahun baru ini kita perbaiki Tidak perlu berspekulasi Menyampaikan sesuatu yang membuat resah masyarakat Umpamanya Menyampaikan bahwa tahun baru Jawa ini nanti di Indonesia atau di Nusantara ini Akan banyak musibah apalagi dikaitkan dengan Tanda-tanda Sabdo Palon Noyok Dinggung Nagih Janji Mohon maaf kalau saya boleh berbicara dan boleh menyampaikan Mari para pembawa ajaran, kita selalu berbicara yang positif Jangan berandai-andai atau mendahului alam semesta ini Apalagi terus dikaitkan dengan hasil ramalan Ramalan itu bisa saja terjadi Tetapi juga bisa tidak terjadi Kalau kita bisa meramalkan atau kita mendapatkan petunjuk tentang Mobah musiknya alam semesta ini dari Gusti Kang Murbeng Dumaji Itu pengertian untuk diri kita sendiri Jangan kemudian Anda asumsikan untuk masyarakat luas Ini kalau menurut saya Tahun Jawa pergantiannya hampir bareng dengan tahun Hijriah Yang menjadikan perbedaan itu adalah dari umur bulannya Dalam satu bulan itu ada yang berumur 29 ataupun 30 hari Begitu juga dengan tahun Hijriah Selanjutnya saya akan sampaikan Nama-nama tahun Jawa dari yang pertama yaitu Tahun Alip, Tahun Ehe, Tahun Jimawal, Tahun Ji, Tahun Dal, Tahun B, Tahun Wawu, dan Tahun Jimakir. Jadi, ada delapan tahun nama-nama daripada Tahun Jawa itu. Dalam petung Jawa, tahun itu ada delapan. Delapan tahun ini jika disatukan menjadi Windu Windu itu artinya penjumlahan dalam delapan tahun itu menjadi Windu Maka satu Windu itu ada delapan tahun Kemudian apa arti dan nama-nama tahun itu? Yang pertama tahun Alip Itu artinya Purwono Atau awalan atau ada Yang saya maksud di sini Mengawali tahun itu Atau ada kehidupan selama 12 bulan Itu dalam satu tahun Tahun alit Itu mempunyai neptu satu Satu disini merupakan Simbol dari kehidupan yang harus dijaga Dan dilestarikan Itu neptunya satu Yang kedua Tahun ehe atau karyono Artinya bertindak Atau tumandang Artinya kita harus mulai Berbenah diri bertindak sesuai dengan kemampuan kita untuk mencukupi kebutuhan jasmani juga kebutuhan rohani kebutuhan jasmani itu berupa keduniawian dan kebutuhan rohani itu keilahian ini neptunya ada lima lalu yang ketiga tahun jimawal atau Anomo artinya karya yang saya maksud di sini adalah kita harus berkarya walaupun hasilnya tidak memuaskan. Karena berkarya itu akan lebih baik daripada hanya berpangku tangan atau diam tidak berkarya sama sekali. Ini neptunya tiga. Yang keempat, tahun atau lelono. Artinya bepergian. Maksudnya, jika kita harus bisa merubah nasib, jangan hanya pasrah dengan Tuhan, karena Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubahnya sendiri ini neptunya tujuh kemudian yang kelima tahun dal atau ngawono artinya hidup yang harus dihidupi dengan cara mencari penghidupan ini neptunya empat yang keenam tahun B atau pawoko Artinya bola balik atau bolak balik, bulak balik atau kembali. Maksudnya semua yang kita peroleh baik kebahagiaan atau kesangsaraan itu semua kembali kepada kita sendiri ataupun apapun yang kita rasakan itu tergantung daripada kita sendiri. Ini neptunya ada dua. Lalu yang ketujuh wabu atau wasono artinya arah dan tujuan. Jika kita menyadari kehidupan ini semuanya akan mengarah yang dituju. Ini neptunya 6. Kemudian yang terakhir tahun jimakir atau swasono artinya suwung. Suwung itu sang yang toyo atau gusti kangmur beng Dumadi Maksudnya semua makhluk hidup yang ada di atas bumi ini satu persatu akan kembali kepada gusti masuk ke alam suwung dan akan tumbuh benih. Hidup lagi Ini neptunya tiga Itulah nama-nama tahun dalam satu Windu Kebetulan pada tanggal 1 suruh 1956 tahun eh nanti Jatuh pada hari Sabtu Pahing Dengan Windu Sanchoyo Tepatnya tanggal 30 Juli Tahun 2022 masehi. Ajakan saya kepada seluruh para pemirsa video saya yang saya hormati Mari tahun baru Jawa ini kita maknai dengan hal-hal yang sangat baik Karena budidayanya manusia tidak bisa merubah kodratnya yang maha kuasa Begitu juga kredaningati tidak bisa membongkar kutaning pasti Artinya kita jangan mendahului kehendak gusti Terus apa yang harus kita lakukan? Kita harus berserah diri Karena tiada akhir berselubung nasib tidak ada jua dihempas rasa keputusasaan, maka gelarlah semua cita lahirmu di atas rasa berserah diri kepadanya. Sesungguhnya kau telah merajut makna kesejatian sebelum ajalmu tiba. Mari dalam kepasrahan tahun baru Jawa ini dengan berbekal niat madep mantep. Maka wahyu tahun Jawa ini akan tumurun. Wahyu itu kanograhan, tumurun itu turun. Jadi wahyu itu kanugrahan dari Gusti yang akan turun hari Sabtu Pahing tanggal 1 Suro 1956. Ehe. Itu kalau yang pada mau tirakat. Karena kanograhan atau wahyu itu diperolehnya dengan laku. Salah satunya adalah tirakat Semoga apa yang saya sampaikan ini Sedikit bisa membawa kedamaian Di dalam perjalanan hidup kita Mohon maaf jika ada salah kata Dalam penyampaian saya Terima kasih Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi